Oke, okay, uh, adik-adik kita mulai ya uh, pembelajaran kita, kita lanjutkan kemarin. Uh, sebelumnya Mas Bakti sapa dulu ya, kemarin udah lama nggak ketemu. Halo, Patan. Patan, how are you? Saya, Tung. Yes, uh, kalau ditanya how are you, artinya apa? How are you? I'm fine. Oke, okay, good. How was your weekend? Gimana liburannya kemarin? How was your holiday? Good. Ya. Yeah. Oke, okay. jawabnya gimana? How was your holiday? Jawabnya gimana? My holiday good. Good. Was good. Ada wasnya ya. My holiday was yeah. was good. good. Oke, okay. where uh, kemarin uh, liburannya kemana mana aja? Patan. Gua. Gua lagi, berkunjung ke gua, gua. lagi. Oke, okay. yeah. okay. berarti gimana nih? bilangnya? I went I I went to to nama guanya apa? nama guanya apa? gua oh tunggu minasa. oke okay, berarti bilangnya apa tadi namanya maaf? nama guanya apa tadi? Uh, tunggu minasa sen. nah tunggu minasa, cave ya ada cave nya. cave itu artinya ku gua ditaruh belakang gitu ya. oke okay. Uh, berarti ini ya, apa, eh uh, ke gua lagi ya, bareng keluarga? Apa, sah? Bareng keluarga? Bareng sama okay. bunda. Oke okay, ya, nah sekarang sudah di Makassar lagi? Sudah di Makassar lagi? Iya, ini okay. di Makassar. Oh, balik lagi ke Makassar ya, ya udah liburan hmm. memang, udah selesai ya, makanya baru kita ya, mulai. Saya ini, ya, makanya kemarin Mas Bakti enggak? Enggak ini dulu, supaya kalian liburan dulu. gitu ya Jadi enggak, enggak terganggu. Gitu. Oke, lanjut sekarang ya. Mas Bakti tanya ke Didi. Halo Didi? Halo? Halo Didi? Halo? olah Didi? Halo Didi? Oke, Didi kayaknya masih ini ya. Oke, coba nanti kita tanya-tanya di akhir aja ya. Sambil nunggu sanja juga. Oke, uh, nah. Uh, kemarin adik-adik uh, sebenarnya kita bahas banyak ya. Cuma kemarin ada beberapa yang enggak masuk. Ada Fatan, ada Didi, ada uh, apa? Siapa itu namanya Rafid ya? Rafid sama Sanja. Ya memang karena kemarin kita puasa ya. Jadi jadwalnya itu agak agak bermasalah. Jadi Mas Bakti mohon maaf ya karena kemarin ini uh, apa jadwalnya agak nggak menentu karena memang uh, kita berpuasa gitu. Nah sekarang kan kita sudah normal lagi ya. Jadi enggak uh, perlu ini apa nggak perlu apa nggak perlu eh, khawatir nanti jamnya segini terus hari Senin sama Rabu nanti hari Sabtu ada kelas kalau hari Rabu Senin nggak bisa jadi kalau Senin nggak bisa Rabu nggak bisa pindah lagi di hari, hari Sabtu gitu ya jadi intinya balik lagi jadwalnya seperti semua ya jadi rajin datang ya oke adik-adik kemarin Didi semavatan kemarin kita belajar tentang teach apa itu teach What is teeth? Padan? Apa itu teeth? Gigi. Nah, teeth itu artinya gigi ya. Oh Didi ada ya? Oh Didi, oke. Okay. Selamat sore Didi ya. Selamat gabung lagi. Kita belajar lagi ya Didi ya. Oke. Yeah, oke. Okay. itu artinya gigi ya. Kemarin kita sudah bicara nih. Ada ada dentist. Apa itu dentist kemarin? Masih ingat nggak dentist? What is dentist? What is dentist? Masih ingat gak? Apa itu dentist? Ayo diingat-ingat yuk. What is dentist? Kok pada diem? Halo? Kedengeran gak? Halo? Eh, uh, dentist. Apa itu? Masa udah lupa. Coba yang bisa coba, yang bisa. Coba. Kalau nggak bisa coba diingat-ingat dulu kemarin sudah ya kalau cepat lupa berarti kan ini apa nanti ulang lagi makanya di, di apa coba dentis itu artinya apa kemarin oh, kalau teeth, ya. kalau dentis apa kalau dentis itu artinya dokter dokter gigi dokter gigi diingat-ingat baik-baik ya adek-adek ngomong adik. itu takut salah ya enggak enggak usah takut salah Mas Berarti kan bilang di kelas ini enggak salah enggak apa-apa gitu dentist itu artinya dokter gigi, dokter gigi. dentist dokter gigi nah kalau dokter biasa itu disebut dokter dokter biasa tapi kalau dokter gigi bukan bukan tit dokter gitu ya bukan tapi gen Dentis. dentist ya. Jadi kalau saya ingin pergi ke dokter gigi berarti gimana bahasa Inggrisnya I I Saya ingin I, pergi I want I, I want, want to to, eat, to to go dentist to Go to dentist, to go to dentist. Nah, I want to go to dentist Saya ingin pergi ke ini dokter gigi nah kayak gitu jadi kayak gitu ya ada-ada ya jadi dentist itu dokter gigi oke kemarin kita sudah bahas ini ya nah sekarang kita masuk ke sini nih nah, ini cuma, cuma review aja nanti kita supaya kalian nggak kaget karena materi selanjutnya itu agak ini agak agak ada hubungannya sama ini ya oke dentist kemarin apa dokter dokter gigi ada milk teeth artinya apa milk teeth gigi susu Nah, gigi susu. Gigi susu itu yang kayak gimana? Pak Didi. Baru tumbuh. Baru tumbuh. Biasanya di usia berapa? Anak usia berapa? Anak usia dari umur satu tahun sampai... Eh, dari enam tahun. Coba dilihat ini loh. Coba oh. dibaca. Keren sudah toh? Oh, dari... Gigi, dari usia berapa? Dari usia enam bulan, bulan sampai tiga tahun. Nah, oke okay. ya, di sini. Oh, udah ada Sanza ya. Halo Sanza, selamat sore. Belajar lagi ya Sanza ya. Oke, okay. Sanza sehat kan, Sanza? Sehat Mister. Oke, okay, lanjut belajar lagi ya. Semangat ya. Oh, tinggal kita kita belajarnya nggak ini. Uh, karena kemarin kan puasa ya, jadi jadwalnya agak agak apa? Agak ini. Nah, sekarang sudah sudah nggak puasa lagi jadi jadwalnya normal ya jadi datang aja nggak uh, nggak lama selahnya singkat aja cuma padat gitu ya padat artinya uh, maksudnya jad apa walaupun cuma sebentar tapi apa ya ilmunya ada gitulah ya materinya ada oke uh, kemarin kita sudah bahas ya ada adik ya Didi uh, Fatan, sama Sanja milk teeth itu artinya gigi gigi susu jadi gigi yang baru tumbuh ya. baru tumbuh di anak kecil yang kemudian nanti kalau sudah besar itu gigi itu akan digantikan dengan gigi apa ini bahasa Inggrisnya permanen permanen teeth ya artinya gigi perma permanen jadi kalau gigi permanen itu uh, apa gigi yang sudah sudah enggak ini lagi sudah apa sudah pas gitu jadi enggak enggak akan nggak akan ini enggak akan apa enggak akan nggak uh, enggak akan apa enggak akan apa kalau tanggal ya bilangnya tambal atau copot gitu ya gigi itu kalau udah udah permanen nggak akan copot nah terus kalau ada ini adik-adik kalau ada kalian ya adik-adik misalkan Fatan Sanja sama Didi itu giginya ada yang tumbuh masih tumbuh di bagian ini itu langsung dicabut ya karena memang itu karena di usia kalian itu gigi sering tumbuh jangankan kalian di usia 18 tahun kalian SMA atau bahkan kalian nanti sudah kuliah pun bisa muncul makanya kalau ada gigi baru itu langsung bilang ke ke ini ke apa ke ini kalian ke apa ke ibu kalian orang tua kalian supaya giginya cepat di cepat dicabut kalau enggak nanti sakit oke nah sekarang nah ini adik-adik kita akan kemarin kita sudah ya ada permanent teeth sama apa uh, milk teeth milk teeth itu gigi susu permanent teeth itu gigi yang sudah sudah ini apa sudah sudah pasti ya maksudnya sudah sudah nggak akan apa e, ro, apa e, cabut lagi gitu ya sudah sudah pas oke nah sekarang kita akan ngomongin tentang our different teeth gigi gigi gigi gigi kita ya our different teeth nah Adik-adik coba sekarang Mas Bakti pengen baca ya coba Fatan yuk coba baca ini Fatan Coba yuk, Fatan, yuk. Halo, Fatan. Bisa dengarkan Mas Bakti nggak, Fatan? Halo? Bisa, bisa. bisa. Oke, okay, coba ya. Baca ini ya, Fatan, yuk. Jangan takut salah ya. Coba, baca yang ini ya. Yang satu kalimat ini aja, yuk. We have four kids of... Kinds. Four kinds of... Four kinds of... Of which... Which do different things. Oke, coba diulang lagi yuk. We have we have four, four, four kinds. Four kind of pets. which which do the Do the apa? Things. Things. Uh, Fatan ya teman-teman juga Didi sama Sansa. Kalau ada S di belakang, itu jangan hilang ya. Esnya tetap dibunyikan walaupun di belakang. Jadi, kayak bahasa Arab itu loh. Kalau kalian ngajikan, ada apa? Uh, uh, ada yang di belakangnya gitu. Misalkan, "Allahu soma" de. De nya kan ada toh. Nah, ini sama: "We have four kinds." Nah, ada esnya di belakang, jadi esnya itu enggak hilang. Coba ditirukan yuk, Mas Bakti, "kinds, kinds." Ada snya, kinds, kinds. Kind. Nah, ada terus kemudian ini, things, things. nya ada, S-nya jangan lupa. Ding. Things, Ding. Nah, things. Ding. Ding. Ding. Jadi pokoknya kalau ada s di belakang itu jangan sampai hi hilang, dibunyikan walaupun pe pelan, sama seperti kalian ngaji itu ya, kalau ngaji di atau ngaji di sekolah atau ngaji di tempat ini TPA kalian itu kalau ada s di belakang itu kan nggak boleh hilang ada tajwid kan. Nah ini sama ya. We have four kinds of teeth which do different things. Nah coba kita artikan bareng-bareng ya. Have itu artinya apa? Ayo jangan takut salah. Have itu artinya apa? Kalau we itu kita ya, kita titik-titik have. Have itu artinya apa? Punya, punya bagus. Kita punya empat. Macam, apa? Gigi. Gigi, bagus. Yang, do itu apa? Me, la, melaku, melakukan. melakukan. Nah, coba ya, ada adek ya. Berarti ini kosakata kata baru ya. diingat ingat ya. Do itu artinya melah, melakukan. melakukan. Jadi kalau misalkan. Saya melakukan atau mengerjakan, jadi artinya itu bisa melakukan, bisa mengerjakan. Nah, berarti kalau saya melakukan uh, ini, saya melakukan lari pagi, berarti bagaimana lari? Lari itu running, ya, berarti gimana? Saya melakukan lari. I do running. Nah, I do running. Saya melakukan lari-lari. I do running. Gitu ya. Sama kalau misalkan ini. Saya mengerjakan PR. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I do PR. PR bahasa Inggrisnya apa? Ayo, ada bisa nggak? <laughs> Home? Homework. Homework. homework. homework. Berarti bagaimana? I do? I do homework. Saya mengerjakan PPR. Bagus ya. <laughs> Jadi do, apalagi artinya adik-adik melakukan sama... Run mengerjakan mengerjakan jadi tergantung maknanya Jadi kalau misalkan kalau PR itu melakukan atau mengerjakan kalau PR nih kira-kira kalau do homework kira-kira melakukan artinya itu melakukan atau mengerjakan Oke Mas seperti melakukan bagus ya eh sorry mengerjakan ya I do Misalkan Mas Bakti buat kalimat ya. I do homework. Nah ini ada kalimat seperti ini ya. Berarti do di sini artinya apa? Melakukan atau mengerjakan? Mengerjakan. Nah bagus. Kemudian nih selanjutnya ya. Diri sama Sanza ya. Kalau gini. I do. I do gymnastik. Ada yang tahu nggak gymnastik? Artinya apa? se, -se senam. Jurnastik itu artinya senam, ya senam. Berarti kalau misalkan I do jurnastik, melakukan, melakukan, bukan mengerjakan, tapi melak, melakukan. melakukan. Nah, makanya kalian harus bisa membedakan. Yang enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti, nanti kalau sudah sudah dewasa, paling sudah ini, sudah terbiasa. Makanya kalian masih masih sangat ini, masih sangat belia. Nggak apa-apa, itu malah usia bagus belajar. Jadi, nanti kalian biasakan aja. Ya. Kalau gini, bagaimana nih? Coba Sanja ya, sama ini yang belum ya. I do, misalkan tas-tas itu artinya tugas ya. Tas itu artinya tugas. Jadi, kalau kalian di sekolahan disuruh apa? Disuruh mengerjakan apa tugas atau disuruh apa? disuruh menemui? menemui guru dan sebagainya itu kalau diperintah guru itu kan bagian dari tugas ya nah tas itu artinya tugas kira-kira do di sini artinya apa melakukan atau mengerjakan mengerjakan artinya boleh dua boleh dua-duanya toh nggak apa-apa toh saya melakukan tugas saya mengerjakan tuh tugas. tugas boleh kan boleh, karena mengerjakan sama melakukan itu sino, sinonim. Apa itu sinonim? Per apa kemarin sudah diajarin sinonim? lo sinonim itu apa? Per persamaan kata, nah, persamaan kata gitu ya. Jadi, jangan bingung. Duit itu artinya bisa melakukan, bisa menger, mengerjakan. Oke, sekarang ya, berarti coba kita terjemahkan bareng-bareng ya. Tadi Fatan sudah bagus. We have four kinds of teeth. Kita punya empat macam. Kain itu artinya macam ya, empat macam gi, gigi yang melakukan atau mengerjakan berbagai hal. Different itu artinya bisa berbeda atau berbagai. Oleh, things itu artinya hal, hal-hal, hal itu ya, ya hal gitu ya. Hal atau perihal gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya ya, coba uh, bisa dipahami ya. Berarti ada kalau ada pertanyaan, how many teeth do we have? Ad, berapa gigi yang kita punya? Ah, sorry, how many sorry, how many kinds of teeth do we have? Jawabannya berapa? Ada berapa jenis gigi yang kita punya? Jawabnya berapa? We have, we have. Halo, kok pada diem? We have eight. We have four. Four? We have Nine. four teeth atau so four, four kinds of four kinds of teeth. Coba eight. tadi di coba Mas Bagtianya lagi ya. How many? How many itu artinya apa? Masa udah lupa. <laughs> How many artinya apa? Ber berapa? Berapa? Berapa? How many, how many types of kinds of teeth do you have? Seberapa jenis gigi yang kamu punya? Berarti okay. jawabnya bagaimana? We, We have four kinds, kinds of, of teeth. Kita punya empat macam jenis gigi. Okay. Nah, kita coba lihat ya, empat macam itu ada ada apa aja? Oke, okay. nah coba ya, uh, Bentar ya, seperti ini dulu. Coba ya, ini gantian ya, uh, uh, Mas. Nanti yang atas baca dulu, nanti yang bawah Mas bakti yang ini ya, yang membantu. Yang Coba uh, kita mulai didik dulu aja, didik yuk. Baca yang ini ya, didik ya, sampai ini sampai titik ini ya. Coba we yuk, we have uh. Bacanya gimana itu? Kalau dibaca, kalau Didi boleh nebak bacanya gimana? Enggak tahu. Coba dibaca aja, nggak apa-apa, jangan takut salah. Kira-kira uh, ini kalau bahasa ini bahasa, kalau ini coba ini saya Mas Bakti pengen tahu aja. Kalau Didi baca, ini bacanya gimana? Uh... Coba dong, masa nggak masa berani? Coba aja. In Incisors. Incisors. In Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. bagus, Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors. Incisors mouth bukan mot oh. ingat didi fatan sanja ingat ya kalau ada OU dibaca apa a a au au udah lupa semua ya udah liburnya kelamaan ya I coba ulang lagi <laughs> coba ulang lagi yuk dibaca lagi uh, ini o h in c in c in c In scissors. In scissors. Okay, at the form of our mouth. Okay, we have bagus. We have apa? Uh, kita age ya, age ya, incisors punya ya empat ya sorry kompat delapan gigi seri gigi uh, gigi incisors ya gigi incisor <laughs> yang ada in front itu apa uh. in front front kemarin sudah loh, in front of kemarin uh. kan sudah diajarin toh In front artinya apa? Masih inget nggak? Depan. Depan bagus. In front of our mouth. Ya, maksudnya gini loh. Kita punya 8 gigi incis incisors yang ada di depan mulut mulut kita. Berarti incisors tuh bahasa Indonesia-nya apa? Gigi yang ada di depan. Nah bagus ya. In incisors adik ade itu artinya gigi gigi seri. Ya gigi seri gigi yang di depan kalian tuh loh, ya, yang buat apa? Yang buat gigit itu loh. Itu namanya insi incisors kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi jadi diinget-inget aja. Jadi kalau kalian belajar apa? Belajar biologi atau belajar IPA sama guru-guru kalian nanti kalian bisa tahu kalau tulisannya incisors berarti itu gigi seri. Gigi seri. Ya. oke lanjut ya nah ini Mas Bakti baca aja ya coba they are the bacanya ini gua gimana? the uh, the, Caranya, the uh, sharp sharp teman-teman di sini semuanya ya ba sharp yuk. sharp sharp sharp sharp Tikus, tikus, tikus, tikus, tikus, food. Oke, okay. coba ya perhatikan ya. tikus, tikus, tikus, itu maksudnya apa? Mereka mereka itu apa? Gigi tikus, se, gigi seri seri loh ya. gigi. seri ini dari gigi. ya. bacanya dari belakang ya. tikus, tikus, tikus, tikus, tikus, tikus, sharp itu tikus, apa? Sharpest itu artinya apa? Kalau ada S itu artinya apa adik adik masih ingat nggak? S ada misalkan smart jadi smartes kan kemarin sudah atau kemarin ada lazy jadi lazyes kalau smart itu artinya apa? Pin Pintar. Pintar. Kalau smartes apa? Ayo nggak nggak salah aku salah? Smartes. Lupa ya? Oke. Okay. Kalau ada EST itu artinya apa? Pak paling ah oh, iya, paling. Berarti kalau smart smart kalau mata dipintar, kalau smartest artinya apa? Smartest berarti paling pintar. Nah, masa lupa? Kalau misalkan, ya kalau misalkan apa? Handsome artinya apa? Ganteng. Ganteng. Kalau paling ganteng bagaimana bahasa Inggrisnya? Handsome, ingat bisa tambah S nggak kalau Handsome? Nggak uh, bisa, nggak bisa. bisa. Pakainya apa? Bisa. Pakainya apa? Ya bisa, cuma nggak pakai S. Ya. Bisa yeah. tapi nggak pakai S. Pakainya apa? Selain pakai S, masih ingat nggak? Yang di depannya uh, bukan di belakang. eh uh, uh. Bapak semua, ya, hai, hai, the hai, the, most. Most. Bagus. the, the, the most. most berarti kalau paling ganteng bukan hai, hai, hai, hai, hai, the most hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya. ya. Ingat, sharpest berarti artinya apa? hai, hai, artinya apa? hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa ada yang tahu enggak sharp? Artinya adalah ta, tajam. Tajam. Berarti kalau sharpest apa? paling tajam. Berarti coba nih diterjemahkan. They are the sharpest teeth. Mereka, mereka termasuk gigi seri ini ya. Gigi seri gigi adalah gigi Gigi paling tajam. Nah, bagus. Gigi paling tajam karena because they cut our food. Artinya apa? Mereka nah, cut memotong. Eh, menggigit ya? Ya, cut memotong. Nah, memotong. Cut memotong. Memotong apa teman-teman yang lain boleh bantu ya ini bukan cuma ya. buat ini aja ingat bacanya apa menerjemah menerjemahkan dari belakang memotong food itu artinya apa sih masa udah lupa makanan nah makanan awar tuh apa saat makanan bukan kami Oke kita atau kami Oke. berarti me, karena mereka memotong gimana coba karena mereka memotong kita makanan atau makanan kita makanan kita makanan kita Ingat Adik-adik ya, kalau ada seperti ini bacanya our food, tapi kalau diterjemahkan yang belakang dulu berarti makanan ki makanan kita, bukan kita makanan karena bentuknya berbeda. Bahasa Indonesia itu kepalanya di depan, tapi kalau bahasa Inggris kepalanya itu di be, di belakang. Buku saya bahasa Inggrisnya apa? My book. My book, bukan book my kan? Karena my karena kepala bahasa Inggris itu di, di belakang bukan di depan. Ya, nanti uh, dibiasakan ya, ini sudah sudah apa sudah diajarin dulu. Nanti nggak apa-apa sambil sambil jalan. Oke okay, selanjutnya ya uh, ini bagus ya. Tadi ya ingat ya uh, incisors itu artinya apa gigi? Jack. Gigi apa? Incisors itu gigi apa kalau dalam bahasa Indonesia? Patan? Gigi seri. Gigi seri, gigi seri itu letaknya di mana? Di depan. di depan. Di depan, ya in front, di depan. Jumlahnya ada berapa? Gak usah ngitung gigi sendiri ya, itu ada di tulisannya. Delapan. Ada delapan tuh, eight ya. Jadi kalian gak perlu ngitung gigi sendiri, udah ada di sini. Ada delah, ada delapan. Nah itu namanya gigi, gigi seri. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang ke ini, ke Sanja yuk. Sanja, halo. Halo, Sanja. Bisa dengar suara Mas Bakti nggak? Sanja di jalan ya? Kok suaranya kadang hilang-hilang? Halo? Halo, Sanja. Oke, uh, Sanja, halo. Oke, Sanza, mungkin di jalan ya. Coba uh, sekali lagi ya, nanti Sanza di belakang aja yang panjang ini aja. Oke, okay, uh, Fatan lagi, yuk coba Fatan. Yuk, uh, uh, Didi, saya Mas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, hai, ya, masak masak hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh, Sanjay lagi di jalan ya. Oke, Sanjay di belakang aja nanti ya. Kalau kalau ini kasih tahu ya. Oke, uh, sekarang Fatan ya. Coba Fatan yuk ini, baca yuk. Yang ini ya. Coba yuk. The flow can. Bacanya K Canine. canine. Oh. The flow K It. It. It. It. To the, to the in, inside, inside, sorry, inside, inside, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, the sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Insensor. Oke okay, pulang lagi ya sekali lagi ya, Pak Taniyo. The four canine teeth. The canine are our to the to the incisors. inside incisors. Oke okay, coba ya uh, kita terjemahkan bareng-bareng yuk, Pak yuk Gigi canine ada em 4 ada empat, ada empat. Next to the incisor. Next to itu artinya apa? Ada ingat nggak kemarin waktu kita belajar tempat itu loh? Kemarin kan ikut oh, ya. iya iya. Next to iya. itu artinya apa? Masih inget enggak? Yang waktu kita awal-awal puasa ya. Mas Bakti masih ingat tuh. Next to artinya apa tuh? Uh, ada beside, uh, ada di, in front, di, di sebelah. Bagus. Next to itu artinya di dise, sebelah. sebelah. Jadi gigi canine, ya, gigi, canine gigi, gigi canine ya. Ini, gigi atau gigi gigi ini itu ada di sebelahnya in incisors. Nah, incisor tadi gigi apa adek Dek? gigi itu sering. Gigi sering. Berarti kalau canine itu apa? Yang di sebelahnya gigi seri itu apa? Ada yang tahu enggak? Uh, gigi taring bagus, Canine itu artinya tak taring. Gigi taring, kalau dalam bahasa Indonesia ya, nah, gigi taring itu di sebelah gigi saya, se gigi seri gigi depan. Nah, gigi canine itu jumlahnya ada empat, karena dua di atas, dua di bawah di bawah ya jadi bukan bukan bukan empat empatnya di atas tapi dua di atas dua di bawah di mm bawah -hmm. jadi kalau misalkan ada ditanya how many canines teeth do we have ada berapa oh. banyak gigi taring yang kita punya jawabnya berapa ada empat ada empat bagus ya dua in uh, To above, to be below. atau to uh, to below. dua dua di atas, dua puluh lima, dua oh. di bawah. Gitu ya. Oke, okay, begitu ya. dua itu artinya dua puluh lima, dua ya. Mereka menggenggam puluh ya. dua puluh tear dua puluh lima, adik puluh merobek, dua ya. merobek. Merobek, puluh ya ya behold uh, mereka menahan ya kalau kalian gigit itu kan pakai gigi taring misalnya ya kalau ada makanan yang misalkan makan makan ayam atau makan apa gitu kan uh, itu kan pakai ya pakai pakai gigi taring ya makanya ditahan dulu di istilahnya kalau kalau orang Indonesia itu kayak dicaplok di gitu ya kayak di kayak di apa ditahan gitu nah itu namanya hold behold entir food ya. Dia menahan dan merobek food tadi apa? Maka makanan jadi. So itu jadi ya. They have very long roots. They artinya apa? Mereka. Mereka. Have punya. Punya. Punya. Bacanya dari belakang apa menerima ya bang root itu artinya akar akar akar panjang sangat pan sangat panjang. Panjang. panjang kalau kalian coba coba di, di kalau mau pegang giginya dipegang ya kira-kira gigi taringnya itu lebih tinggi atau enggak iya nah karena mereka itu pan panjang karena fungsinya itu untuk merok merobek, merobek. Jadi kalau kalian perhatikan, misalkan anjing atau kucing gitu ya, atau bahkan kalau kalian sering nonton ikan paus atau eh bukan ikan paus ikan hiu ya ikan hiu itu kan taringnya panjang ya karena tugas apa gigi taring itu adalah merok merobek jadi dirobek tulangnya. Oke sekarang Didi lagi ya tas oh ya uh, nanti Sanja dibawa aja ya semoga nanti Sanja udah apa udah nggak dijalan Oke, okay, yang ini coba Didi, ya Didi. Yang mana oh, yang... yang bawah ini? Uh, pre premolars coba. Or premolars are behind or hanging. We use them to... to... Coba ulang lagi yuk. Our eight premolars. Premolars are behind our canines it we use them to them, okay. do you? food. Food. So premolars are. Are. Are. flat flatter flatter boleh on the on the top on the top. Nah, Adik-adik coba kita terjebakan bareng-bareng ya Didi sama Fatan ya, bareng-bareng ya sama Sanja juga ya. Perhatikan Sanja, perhatikan aja kalau di jalan. Our eight premolars <tuh> ya, Berarti premolar itu jumlahnya ada em adalah 8. 8 gigi premolar kita are behind our canine Nah, ada kata behind. Artinya apa? eh uh, behind kemarin tadi ada in front ada next to nah sekarang behind apa itu behind? behind di belakang bagus behind itu artinya di belakang gigi premolar itu ada gigi di belakang premolar, gigi canine apa tadi canine? gigi ta Tari. taring nah sekarang coba adek adek mas Bakti tanya gigi yang di belakangnya gigi taring itu namanya apa? gigi Graham Bagus. Gigi yang ini itu artinya gigi gerah geraham. Nah, premolar adik-adik itu kalau dalam bahasa Indonesia geraham depan. Jadi geraham depan tuh geraham yang apa empat itu ya. Jadi gigi geraham iya. itu ada banyak ya. Jadi geraham depan itu namanya pre-premolars. Premolars. Premolar. Premolar. Nah yang bawah ini, nah ini namanya geraham yang belakang. Coba sekarang kita uh, Sanza sudah ini belum? Masih di jalan ya Sanza ya? Sanza masih di jalan ya? Oke kalau masih di jalan nanti ini ya. Kalau ada pertanyaan tanya Sanza ya. Oke kita yang ini kita bareng-bareng aja ya. Coba sambil nunggu Sanza supaya Sanza uh, apa uh, ini? Oke berarti Sanza ngikutin aja ya. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Diketik nggak apa-apa Sanza ya? Oke uh, the molar coba tirukan ada-ada ya. The molars coba the molars The molars, adik-adik ayo tirukan yuk. Satan juga di Dio. The molars. The molars. Bagus. Are at the back of our mouth. Are Are hello, The molars are at the back of our mouth. Okay, coba tirukan lagi ya. Ini titik ya. Titik itu turun, jangan naik nadanya. The molars are at the back of our mouth. Oke, okay, maksudnya adalah... Gigi molar, the back, itu sama seperti behind. Artinya di, be, di belakang. Back, ya. Di belakang. Di belakang apa? Our mouth. Mouth itu apa artinya, Dede? Di belakang mulut. Nah, di belakang mu, mulut. Jadi, maksudnya adalah... Gigi molar ya, itu letaknya di paling belah paling belakang gigi kita. Nah makanya disebut sebagai gigi apa gerah geraham. Nah ini namanya geraham depan. Kalau ini geraham belah belakang yang paling belakang itu loh yang buat apa buat sebelum masuk ke tenggorokan kan makannya di situ dulu kan itu namanya mo molar belakang geraham belakang gitu ya. Molars, nah, coba ya. Molars are much bigger than premolars. Coba yuk. Molars, molar are, are much much bigger, bigger than than pre premolars. Oke. Okay, titik. Did, Uh, Fatan kalau udah titik nadanya turun ya, jangan ke atas ya. Coba diulang lagi, yuk. "Molars, are, molars are, are much, much bigger, bigger than, than the molars. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau supaya sah Fatan masih kecil ya, nggak apa-apa. Nanti, kalau intinya, kalau titik itu nadanya jangan ke atas, tapi nadanya ke, ke bawah. ya molars ya coba didik sama Fatan ya sama saja juga perhatikan molars are much bigger than premolars artinya apa molar itu jauh lebih, bigger artinya apa lebih besar nah, lebih besar daripada, daripada daripada bagus pre daripada premolar jadi Gigi geraham belakang itu lebih besar daripada geraham de geraham depan. Ya. Oke bagus ya. Berarti bigger kalau ada adjektif kata sifat ketambahan er, itu jadinya apa? Le lebih. Ya. Kalau biggest berarti apa? Kalau pakai s masa masa udah lupa. Kalau pakai s apa artinya? mau kalau pakai mes ini kan bigger tadi kan ini bigger kan artinya lebih Kak lebih besar tapi kalau Biggest paling eh. paling yang paling bagus ya nah, paling besar Ingat ya Adik-adik ya kalau es itu artinya paling kalau R er artinya apa loh tapi lebih, lebih. diingat-ingat ya, ini Mas berarti sudah ngasih ini dua kali kalau nggak salah, udah lebih ya. jadi udah sering, jadi di, dibiasakan aja ya. Jadi nanti kalau ada keluar kayak gini jangan bingung ya. Misalkan ada kata apa uh, small smaller smaller itu artinya apa berarti smaller. Ada kata small nih, oke Mas berarti tulis ya small smaller. ini artinya apa? Coba di, di lihat kolom chat kalian oh ini ke Sanza ya sorry sorry uh, ini ya uh, sorry Sanza ya kok jadi personal nah ini ya smaller nah, coba itu artinya apa dilihat aja itu kata kata kata dasarnya apa kata dasarnya apa kecil oh, oke okay lebih kecil small itu artinya apa ke-kecil kecil. berarti pakai R artinya paling atau lebih pakai berarti paling eh ayo lebih lebih lebih itu kan kemarin sudah diajarin Mas bakti loh masa lupa kalau R itu berarti le lebih kalau s itu artinya apa Aduh, oke okay, ya. Coba, oke, okay. um, kalian masih bingung masalah ini ya? Ini masih berarti sudah mengerjakan uh, apa? Ngasih tahu sampai ini ya? Artinya, diingat-ingat ya, adik-adik ya. Kalau S itu artinya paling. Kalau r itu le, lebih ya? Oke, okay. nah coba lihat ini ya. Uh, ini yang depan, ini berarti apa, adik-adik? gigi geraham okay. gigi geraham bagus ini yang ini ya oke okay. berarti bahasa Inggrisnya apa Masalah nomor satu geraham number eh. one hmm? eh ya bener geraham ya sorry sorry berarti geraham apa molars atau premolar kan itu yang di depan ya eh. berarti apa yang di belakang apa yang di depan itu nomor satu ya Nomor satu tuh arahnya ke sini, Didi. Berarti ini kalau di sini ya depan, toh? Iya. Berarti apa? Uh, okay. Premo premolars. Nah, premo premolars yang ini premolars ya. Jadi empat gigi setelah gigi kita gigi taring, jadi kalau kalian punya gigi gigi yang empat di setelah gigi taring itu namanya gigi premo premolar. Coba, yang nomor dua apa ini? raham juga. Are you sure? Nomor dua loh. Hmm. Apa tuh? Oke, okay, masih inget nggak? Coba diulang lagi. Nih. Yang depan ini apa namanya? Yang ini loh, yang empat atas empat empat bawah. Gigi taring. Taring itu di samping. Incisors. inside incisors bagus. Artinya gigi se. Gigi seri, fatan ya, fatan sama Didi. Gigi seri itu gigi yang paling de depan <tuk> yang buat gigi itu loh. Kalau kalian, kalau kalian ini apa, ada yang jahil, kemudian digigit tangannya gitu, itu pakai gigi saya, pakai gigi seri. seri yang ini, yang ini. Nah, gigi seri itu ada empat di atas, ada empat di bawah, di bawah. Nah, ini mungkin kalian bingung karena cuma nunjuknya yang yang bawah. Pada atas ini juga apa? Juga masuk gigi saya, se gigi seri. Patan sudah dihajarkan belum di sekolah? Sudah kan ya. Sudah belum, Matan? Belum. Sudah belum? Diajarkan gigi? Belum. Oh belum ya? Oke. Berarti ini ya. Berarti kalau gigi yang depan itu, yang buat gigit, yang empat di atas, empat bawah itu namanya gigi saya, se gigi seri. Nah kalau bahasa Inggris bilangnya insight. Insighters, nah, coba diulang yuk bareng-bareng. Insight, insighters, Nah, oke, okay, bagus ya. Namanya gigi seri yang depan. Nah, kemudian nomor tiga, gitar ring. oke. gitar ring okay. -ing, bahasa Inggrisnya apa? canines -ing. eh? Can Canines. Can coba ken, Mas Bakti. Kenine. Nah, itu artinya gigi tah, gigi taring. Jumlahnya ada berapa tadi? Dua di atas, dua di bawah. Berarti jumlahnya berapa? Mas Bakhti nanya jumlah. Empat, empat, empat. empat. Bagus. Dua di atas, dua di bawah. Dua di bawah. Makanya ini juga gigi seri. Ah, sorry. Ini gigi taring. Yang ini juga gigi Taring. Nah, ada dua di bawah, dua di atas. Nah, kalau kalian... Gigi nganggap apa masih masih bagus berarti masih ada maksudnya kalau kalian misalkan cabut gigi kemungkinan kemungkinan ini apa nunggu dulu nanti bakal tumbuh coba ya perhatikan ya tadi dijelaskan bahwa gigi canines itu punya long long tadi artinya apa long panjang panjang, panjang. coba kalian lihat Gigi taring itu apa? Jauh lebih tinggi, jauh lebih tinggi, ya, lebih tinggi karena memang fungsinya buat apa tadi? Ada kata tear, apa? Menya, menyayat, bahasa Inggrisnya apa? Tear, tear, ya, tear itu artinya merok, merobek, merobek, menyayat atau menca, mencap mencabik itu sama aja ya, menyayat, mencapik apa merobek itu adalah sino sinonim jadi nggak usah bingung ya. oke yang terakhir ada mo molars Molar. yang letaknya ada di di sini ya, di belakang gigi gigi ini nah ini ah, ya gigi ini. belakang tuh ya nah ini ini namanya premo premolars Molar. eh sorry kok premolar molars molars Molar. Molar. artinya geraham belak geraham belakang geraham belakang jadi yang yang ukurannya gede gitu lo yang lebih gede dari Graham, kayak biasa. Kalau kalian penasaran, misalkan Fatan ya, atau Didi penasaran, khususnya Fatan ya, karena Fatan belum diajarkan ya. Coba dilihat aja, dilihat aja di giginya itu di apa, di, di pegangin pakai jari coba. Habis itu cuci tangan, nah itu atau cuci tangan dulu, cuci tangan dulu ya. Jadi lihat aja, gigi geraham itu dia paling, paling ini, paling apa, paling lebar ya, besar, paling besar dan lebar tapi kalau paling tinggi itu adalah gigita gigi taring paling tajam ya bukan ya bukan ini paling ini ya paling apa paling tinggi dan paling runcing, ya, paling <tik> runcing. tapi kalau paling tajam itu gigi gigi seri itu paling tajam <tik> makanya kalau kalian gigit itu pakainya gigi gigi seri <tik> <tik> misalkan kalau ada temen kalian yang jahil gitu ya, kemudian kalian gigit karena sebel gitu ya, itu gigitnya pasti pakai gigi depan. Sian, karena, nah, karena ini yang paling ta, tajam. Oh. Tapi kalau mau mau pengen nyakitin banget gitu ya, pakainya gigi, gigi seri taring juga, nanti pasti tambah sakit. Gitu ya. Nah itu ya, itu cuma, itu bukan ini ya, bukan jangan dicontoh ya, cuma, cuma ini aja. Oke okay ya. Nah, sekarang ya, adik-adik, <tuh> nah, coba Mas berarti akan ini ya, akan ngajarin tadi ya. Tadi ada yang beberapa yang apa masih bingung. <tuh> tadi ada kata ini ya. Ingat ya Adik-adik, kalau pakai R ya, itu berarti artinya le lebih. lebih. Kalau pakai S itu artinya apa? paling. Nah, selain pakai apa? Selain pakai ini ya, selain pakai S sama R, kalau R itu selain itu kalau di belakang ya, yang ada itu juga pakai more. Pakai more boleh atau pakai er. Nah, ini Mas bakti jelaskan lagi untuk menutup ya, supaya kalian ini. Nanti kita belajarnya nggak lama, karena tadi pas mulai jam 4 ya, jadi nanti tinggal 10 menit lagi aja. Sebentar ya. Buka aplikasi dulu sebentar. Jadi intinya kita kita ulang lagi materi ini ya, karena kalian masih bingung sepertinya sebentar ya Sanja ada pertanyaan nggak sorry ya Sanja nggak uh, Sanja nggak ikut latihan karena memang Sanja di jalan Mas Bakti nggak berani ngajak ngomong takutnya nanti mengganggu konsentrasinya ya ini takutnya apa ini jadi kalau ada pertanyaan silakan ini aja ya uh, apa di, di ketik aja nggak apa Sanja ya oke ada ada ya ada pal ada lebih ada apa paling ada ya. Ingat ya. Ada lebih kemudian ada apa? paling. Lebih sama paling itu artinya sama atau beda? Beda. Nah, makanya hati-hati jangan ketukar ya. Kalau lebih berarti membandingkan satu dengan yang yang lain. Misalkan Fatan lebih muda daripada Didi. Nah, kenyataannya memang kayak gitu kan? Fatan lebih muda daripada Didi. Fatan lebih apa lebih jauh tinggalnya daripada Didi karena Fatan di sana di Makassar sana Makasar berarti lebih ya. nah makanya lebih itu membandingkan benda satu dengan benda yang lah, yang Ayuh. lain jadi misalkan sekolah saya lebih bersih daripada sekolah sekolah desa, desa tetangga misalkan kayak gitu jadi maksudnya membandingkan sekolahnya Fatan dengan sekolahnya apa, desa sebelahnya Fatan, gitu ya, atau kota sebelahnya Fatan. maksudnya gitu jadi membandingkan benda satu dengan benda yang lah, yang lain nah kalau paling ya kalau paling itu membandingkan dengan semuanya membandingkan dengan semuanya maksudnya gini rumah saya paling paling baru artinya apa rumah saya dibandingkan dengan semua rumah yang ada di di apa di rumah apa di desanya Fatan atau Didi, rumah kalian itu yang paling Mbak, yang paling baru. Jadi karena mungkin baru datang gitu ya, baru pindahan gitu ya. Nah, makanya kayak gitu. Jadi kalau lebih itu membandingkan benda satu dengan benda yang lah yang lain. Tapi kalau paling itu membandingkan secara keseluruh, keseluruhan. Nah, sekarang ya Adik-adik kemarin sudah Mas Bakti ajarkan ada dua cara. Cara pertama itu pakai r yang gampang. Contohnya kayak gini. Nah ingat ya, caranya gini, ya. Caranya gini. Adjektif. Apa itu adik-adik? Adjektif. Kata si? Kata sifat. Nah kata sifat bagus. Kemudian ditambahi r. Jektif ditambahin r. Contoh yang pakai r nih, Mas Bakti kasih tahu ya. Tadi ada kata small. Apa itu small? Ke? Kecil. Kecil. Berarti kalau ada kata smaller, artinya apa? Lebih kecil. Nah, lebih kecil. Bagus ya. Misalkan apa? eh Kota kotanya Mas Bakti itu lebih kecil daripada kotanya Didi, misalkan bisa jadi lebih kecil jadi membandingkan antara kota saya kotanya Mas Bakti dengan kotanya Didi jadi lebih kecil jadi membandingkan nah kemudian ada contoh lagi misalkan Bapak clean artinya apa clean apa itu clean bersih bersih berarti kalau kayak gini artinya apa lebih bersih Nah, lebih bersih. Bagus ya. Jadi, my house is cleaner than your your house. Artinya apa? Rumah saya. Rumah saya lebih bersih daripada rumah kamu. Nah, bagus. Kayak gitu. Jadi, artinya lebih. Jadi, maksudnya ada kata sifat small. Itu artinya apa? Kecil. Kecil. Kemudian belakangnya ditambahin er. Belakangnya ditambahin R, nah, kayak gini. Ada-ada ya, ini cara pertama. Pertama, cara kedua itu menggunakan more, cara kedua pakai more. Jadi maksudnya gini nih, contoh ya, ada, ada ini cantik-cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful, beautiful. Oke, okay, bagus ya, beautiful. beautiful. Nah, kalau paling cantik, eh ah, sorry, lebih cantik bahasa Inggrisnya apa? mau beautiful good more oh. beautiful more beautiful. beautiful jadi bukan beautifuler tapi more more beautiful. beautiful kemudian kalau ganteng bahasa Inggrisnya apa handsome handsome itu kata sifat juga ya handsome oke okay. berarti kalau lebih ganteng apa mm. more handsome ah more handsome nah ada-ada ya jadi ada kata, selain pakai R, er, boleh pakai more. Coba adik-adik perhatikan ya, yang pakai more sama pakai R. Er. Kira-kira. Kenapa kok ini nggak boleh hand atau beautiful Karena patokannya apa coba kalian adik-adik? Patokannya itu adalah suku, ka, suku katanya. Perhatikan ya, small ini berapa suku kata adik-adik? Small. Empat. Bukan bu, suku kata itu satu ucapan, gitu ya? Maksudnya, ya kira-kira gimana? Small satu, satu suku kata small dibacanya bukan small, gitu kan? Bukan kayak gitu, kan? Bacanya gimana? Small. small, nah berarti satu, satu suku kata small. Kemudian ini bacanya gimana? Clean, ah, clean satu suku kata kan? Clean, nah, makanya. Kalau pakai satu suku kata, adik-adik itu tidak pakai more, jadi bukan more small, tapi small smaller karena cuma satu suku suku kata. Tapi kalau dia lebih dari satu suku kata atau lebih satu atau dua suku kata, maka pakainya bukan er, tapi apa ini? Small Or, jadi patokannya adalah apa, Adek? Didik sama Patan? Patokannya apa? Suku, suku katanya. Nah, suku, suku kata, katanya. ya, suku katanya itu tidak dilihat dari huruf, hurufnya. Karena bahasa Inggris itu pengucapan sama tulisannya berbe, berbeda, berbeda. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau ini pakai bahasa Indonesia, bacanya klik, gitu kan? Karena karena bahasa Indonesia itu huruf sama bunyinya itu sa, sama, tapi kalau bahasa Inggris bacanya itu berbeda berbeda makanya walaupun ada e ada a dibacanya satu suku satu suku kata clean cleaner gitu ya nah, kayak gitu ya jadi yang membedakan itu adalah suku suku katanya nah, gitu ya adik-adik. Nah, berarti kalau misalkan nih ada, ada kata "short", "short" itu artinya apa? "Short" itu artinya apa? Masa udah lupa? Pendek, pendek bagus, pendek atau ini ya? Uh, ya, pendek gitu aja. Ya. Pendek berarti kalau lebih pendek bahasa Inggrisnya bagaimana? "More short" atau "shorter". Yang benar yang mana? More shorter. short atau shorter? Shorter. Oke, kenapa Fatan jawabannya shorter? Karena um, short itu satu suku kata. Bagus. Nah, jawabannya kayak gitu Fatan ya. Oke, jadi bisa Fatan sama teman-teman Adidik sama saja bisa membedakan kapan pakai more, kapan pakai er. Nah, Adik-adik yang jelas uh, jangan digabung ya. Jadi misalkan more smaller itu sah salah jadi satu aja jadi nggak kalau sudah pakai r ya nggak perlu pakai more gitu aja nah oke okay. kalau yang ini itu sama seperti ini adik-adik ya cuma bedanya kalau ini artinya tadi apa lebih kalau ini paling kalau ini pakai r kalau yang ini pakainya apa tadi of as berarti kalau paling kecil bagaimana Paling kecil bagaimana? Small. Small. Small. Bukan small, tapi small? Smallest. Small? Smallest. Smallest. Small small Artinya paling paling kecil. Berarti kalau paling bersih bagaimana? Uh... Terimakasih. Tinggal diganti aja kan, coba lihat, kelihatan kan, layarnya? Tinggal diganti aja toh. Clean, cleans. Bukan clean, tapi clean. Di clean, cleanliness. Oke. Oh, jadi bukan clean segitu ya, cleanliness. Ini satu suku kata. Artinya bukan ini, ini tetap di, ini enggak nggak gabung jadi satu di uh, fatah. Clean ner, dua suku kata ya, cleanness, ya. Berarti kalau misalkan ada kata short, artinya paling pendek. Berarti gimana? Shortest. Shortest, bagus. Ini ya, berarti kalau pakai ini ya, itu syaratnya sama. Sama yang atas, artinya kalau pakai EST di belakang itu patokannya adalah suku, suku katanya. Nah. Terus kalau suku kata lebih bagaimana? Lebih dari satu atau dua? Berarti pakainya apa? Kalau paling cantik berarti bagaimana? Coba, didik juga ya, Sanja juga. Paling cantik berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? Mouse, beautiful. Mouse, bukan mouse ya. Mouse most lebih, ya. ini pakainya the, the most, oh. ada the-nya ya, the most view, the the most beautiful, nah, the most beautiful, most beautiful, ada the, ada the, ada the nya jangan lupa, berarti pakainya most ya, pakainya most, kemudian pakai the-nya jangan lupa ya, the most view, the most beautiful, paling ganteng berarti bagaimana? the most handsome. Cut the most hand. handsome the most handsome. Oke, okay, kayak gitu ya adik ade ya. Nah, sekarang nih coba kita tebak-tebakan ya. Setelah ini kita ini ya, selesai ya. Karena tadi pas mulainya jam 4 supaya kalian nggak nggak bosan juga. Nah, nanti takutnya kalian capek ya. Coba. Ini uh, bahasa Inggris, ini bahasa Mas Bagli bantu ya. Mas Bagli bantu. Misalkan gini. Uh, ada kata apa uh, ini? Apa tol? Tol itu artinya apa? Ting? Tinggi. Tinggi. tinggi, berarti kalau lebih tinggi, bagaimana? Toler, toler, toler, toler. artinya toler. Toler. apa? Lebih, toler. lebih tinggi, berarti hmm. kalau paling tinggi. Toler. Tol, toler Nah, toles bagus ya. Kenapa kena tadi jawab toler ini ya, patannya ya, patan, Kenapa jawabannya toler patan Kenapa enggak mortal gitu? Karena suku katanya cuma satu. Bagus ya, karena satu suku suku kata. Nah, sama berarti Didi juga ya, Didi pakai s karena apa? cuma satu suku suku kata jadi patokannya itu ya kemudian langsung ya kemudian ada kata ini apa eh, apa ya misalkan diligent diligent itu artinya eh, apa rajin ya diligent itu artinya rajin kira-kira apa tadi diligent artinya Ra rajin nah kalau Rah. pak kalau lebih rajin, rajin ya itu. Ya rajin. Kalau lebih rajin bagaimana? Lebih rajin. More diligent. More, more diligent, bagus. More diligent. Nah, more diligent. Berarti kalau paling rajin bagaimana? Kalau paling rajin the, the the the most the most diligent. The, the, the most the, the, the most, most di, diligent. the most diligent artinya paling ma sorry paling paling, ra, paling rajin. rajin. Nah, itu ya Adik-adik ya. Artinya kenapa kok jawabannya enggak pakai R? Kenapa enggak diligent Menar, gitu kenapa nggak dili jenner atau diri jenis gitu? lebih dari satu suku kata bagus ya patokannya itu ya Jadi kalau lebih dari satu suku kata itu adik-adik jangan pakai es atau er tapi pakainya more atau the the most ya. Jadi kalau misalkan apa saya adalah siswa paling rajin di kelas berarti bahasa Inggrisnya bagaimana I Am? I am the I am the, the paling rajin I am the most I am oh, I paling the. rajin ya. Ya dengarkan I am the I am the the most Siswa paling rajin, siswa paling rajin. Oh, siswa I, saya siswa paling rajin di kelas. Perhatikan soalnya ya, saya siswa paling rajin di kelas. I eh? ayo, uh... mi. Ya benar ayo, I. I nya sudah benar Fatan. I am I am Siswa paling rajin di kelas. Uh, I am I am student. I am student. Aduh, kacau ini kacau. Saya tulis saja ya. Saya adalah siswa paling rajin di kelas. Nah, nah ini gimana, Wes? Ayo. Oke, saya tanya Didi dulu. Didi, bahasa Inggrisnya gimana ini? Tadi? Ini loh soalnya ditulis ini loh udah di di, di apa di di depan saya itu. Saya adalah itu. siswa paling rajin di kelas. saya Inggrisnya bagaimana? Coba uh, matan juga ya nanti ya. Tapi Didi dulu. I am. I am the most diligent. Student in class. Bagus. Oke, okay. kemudian yuk versinya Fatan okay. gimana? Jangan tapi... ikut ya. Jangan ikut ini. Kalau ngikut nggak apa-apa tapi jangan, jangan terpengaruh. Coba kalau Fatan ada ide-ide sendiri nggak apa-apa. Gimana Fatan yuk? I? I am. Oke, okay, ini jawabannya Fatan. Oke. Okay. I M mau dirigon the more atau most more more paling loh. patan lo oh paling mak dibaca fatan soalnya I am the more ya yeah, I am the most bagus I am the most ya yeah, the most bagus dirigon dirigon Stu, Siswanya apa bahasa Inggrisnya? To? Student. Student in the class. Sama ya. Oke. Okay. In the in the class. Jawabannya bener, Adik-adik ya. Perhatikan. Kenapa enggak I am student most diligent? Kenapa enggak gitu? Karena bahasa Inggris kepalanya itu dibelah kepalanya di di di bukan di depan ya. Ingat, ibarat kereta itu kalau dalam bahasa Inggris, keretanya itu kepalanya di belakang, bukan di, di depan. Ya, iya. ya. Jadi, kalau kalau menerjemahkannya berarti gimana? Menurut bacanya dari depan, tapi menerjemakannya dari belah belakang, Siswa paling rajin. Jadi bukan paling rajin siswa gitu bukan? Tapi siswa paling. Hmm rajin Nah, kayak gitu. Nah, jadi bacanya itu sini ke depan kemudian ke keteng, tengah. Dimuter muter sini karena kepalanya itu tidak di tidak di depan tapi di di belakang, ya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi adik-adik, kalau ada lebih dari satu suku kata, makanya pakainya mos atau mor, ya. Kalau pak cuma satu suku kata pakainya r atau s, s. Nah, r atau s r itu artinya apa Le? lebih kalau s ingat-ingat ya dicatat boleh atau difoto boleh serah ya nah kalau ini bagaimana adik-adik satu lagi aja sebelum Mas Perti tutup ini kira-kira bagaimana? Lazy itu artinya apa? Lazy. Lazy bukan lazi. Ini bahasa Inggris, uh, didik bukan bahasa Indonesia. Lazy. Lazy artinya apa? Malas. Malas. Oke, okay, bagus, patan ya. Malas itu pakainya kalau lebih malas itu leisure atau more lazy. Leisure. Leisure. Nah, berarti bagaimana Adik-adik? Kalau ada dua suku kata, Mas berarti kasih tahu ya. Patan sama Didi sama saja. Kalau ada dua suku kata, itu boleh dua, boleh dua-duanya. Lesir boleh atau more le more leisure bo, boleh. Nah, ini ya. Jadi kalau ada dua suku kata, itu boleh pakai dua dua-duanya ya. Ada beberapa yang seperti ini ya. Jadi begitu ya. Jadi supaya kalian enggak bingung. Jadi loh kata Mas Bakti lezi lezikan dua suku kata. Kenapa ada lezier? Karena kalau dua suku kata biasanya itu boleh dua boleh dua-duanya. Ya. jadi kalian jangan bingung. Misalkan diprotes gurunya. Oh lu ini kok ada more lezi? Katanya ini lazer boleh karena ada dua dua cara, dua-duanya be benar. Ya. Biasanya kalau dua apa dua, dua suku kata kayak gitu. Nah silakan di boleh atau dicatat boleh. Ya. Ingat ya sekali lagi, r itu artinya lebih paling itu pakai s ya. atau pakai mos. Oke, uh, ini ada pertanyaan nggak? Udah udah sore, ada pertanyaan nggak? Hmm nggak ada. ada ya, oke ada nggak? kalau nggak ada enggak apa-apa. E, nanti kita sambung hari hari ini ya hari hari rabu ya hari rabu. nanti kalau hari rabu ada kelas berarti sabtu enggak ada ya. intinya kalian seminggu dua kali. kalau misalkan satu hari nggak bisa diganti hari sabtu, karena memang ya kadang itu ada hujan ada apa gitu kan. makanya diganti hari sabtu. tapi kalau sudah senin sudah selasa rabu sudah berarti sabtu nggak perlu nggak perlu ada kelas. Nah ini ya nanti untuk minggu uh, hari Rebo nanti kita belajar ini ya uh, apa tata cara jadi ngurutin ini ada how to brush your teeth artinya apa bagaimana cara brush itu apa menggosok menggosok gigi nah, topiknya masih berkutat dengan berkutat dengan gigi nanti kita belajar ya oke gitu aja adek-adek uh, sehat-sehat ya uh, oh ya mas Bakti lupa ya Uh, kasih, Mas Bakti, ya. ya, Minal aidin wa faidin, ya, Mas Bakti tadi lupa. Jadi, intinya oh, kita sambung hari ya. ini, ya, hari apa? Hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Oke, okay. sehat-sehat ya? Uh, nanti Izin, kita sambung. Oh, oh, oh, oh, Yo. yo oh, oh, oh, oh, oh, oh,